bapak ibu yang saya hormati hari ini kita masih membahas tentang si wajar goro kalau kemarin kita sudah membuat tutorial tentang pembuatan daftar hadir di kelas, sekarang bagaimana sih untuk siswa-siswa kita itu supaya bisa daftar hadir atau dia absen setiap hari secara mandiri ini, ini menjadi tugas karena kita di sekolah dasar, sekolah dasar. Jadi ini menjadi tugas bapak ibu wali murid yang ada di rumah untuk membimbing putra putrinya untuk bisa absensi di Sipajargoro. Nah, uh, masih banyak yang kebingungan bagaimana, bagaimana sih harus bagaimana sih putra putra putri kita tuh dalam mengakses Sipajargoro ini. Nah, maka dari itu kita membuat sedikit tutorial supaya bapak ibu yang ada di rumah bisa membimbing putra putrinya untuk bisa mengakses Shifajar Goro dan melaksanakan absensi hariannya. Oke, kita langsung saja masuk ke webnya Goro seperti biasa sd.siwajargoro.net itu untuk alamat Siwajargoronya. Di sini ada nama pengguna kemudian ada password. Nah untuk siswa Nama pengguna itu adalah NISN masing-masing. Kalau belum punya nama pengguna untuk si Fajir Goro, silahkan menghubungi bapak ibu gurunya masing-masing. Ya, Pasti nanti dikasih oleh bapak ibu gurunya masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke nama pengguna di sini. Kita isi NISN uh, salah satu siswa itu. Ini saya punya contoh. Passwordnya di sini adalah password uh, tanggal lahir. Jadi, jadi penulisannya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Dua digit tanggal, kemudian dua digit bulan, dan empat digit tahunnya. Oke Kita langsung klik di ini tombol ini. Kita langsung klik saja. Kita tunggu. <tuh> Setelah masuk di halaman dashboard atau halaman awal seperti ini di dalam Si Goro yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mencari kelas anak tersebut ya. Nah, karena dia di kelas atau dia kelasnya adalah kelas 4 katakanlah ini. adalah klik di gambar ini, gambar biru ini ya. Kita klik saja satu kali, maka kita akan diarahkan ke dalam Uh, dashboard seperti ini, jadi kemudian kalau sudah ada daftar hadir di sini, bapak ibu tinggal klik saja daftar hadir. Ini di sini lihat, daftar hadir siswa mulai pukul 7 pagi sampai 19 malam. Ini kita kasih waktu, dikasih waktu rentang yang cukup lama ya, sampai jam tujuh malam, karena di beberapa ini survei yang sudah kita lakukan, itu anak-anak itu. Uh, tidak ada yang tidak punya uh, apa, uh, smartphone Android dan sebagainya atau kemudian ada yang punya smartphone tapi masih di bawah orang tuanya kerja jadi mereka tidak punya secara pribadi tuh, secara ramah jadi kita kasih waktu renggang untuk satu hari absensi itu sampai jam 7 malam ya kemudian klik di ini daftar hadir ini klik satu kali nah, kita akan diarahkan masuk ke dalam absensi, nah ini daftar hadir di kelas 4 mulai pukul 7 pagi sampai 19 jika Bapak Ibu melaksanakan atau melakukan absensi sebelum jam 7, maka tidak akan diterima oleh sistem, jika Bapak Ibu lebih dari jam 7 malam itu juga tidak akan diterima oleh sistem, nah ya ini diperhatikan, karena sekarang tanggal hari Sabtu, tanggal 16 Januari kita klik di submit attendance ini, ya kita klik di submit satu kali ini, kita akan diarahkan ke dalam absensi tanggal 16 tahun, uh, bulan Januari tahun 2021. Ya, nih Risma, di sini ada, ada beberapa keterangan, hadir, sakit, izin, atau alfa. Kalau anaknya hadir atau mau mengikuti pelajaran, maka kita klik di sini hadir. Kalau dia hari ini sedang sakit, maka klik sakit. Kalau izin-izin, kalau dia tidak ada keterangan juga, alfa ya. Oke, kita coba, nah, kita klik hadir, kemudian tugasnya adalah simpan perubahan. Kita klik simpan perubahan. Nah, sudah tersimpan, kita coba scroll ke sini. Tanggal, Sabtu tanggal 16 Januari, si Aldarisma ini sudah hadir. Save record, artinya ini yang absen adalah Alda sendiri melalui login di uh, apa uh, login di usernya Alda di Sipacar Guru sendiri kemudian setelah ini tercendang hadir untuk hari ini maka siswa yang bersangkutan tugasnya di pojok atas ini ini kita klik satu kali kemudian kita lock out, klik setelah lock out, berarti absensinya siswa yang bersangkutan tadi sudah muncul di uh, webnya atau aplikasinya user dari guru masing-masing. Oke, cukup mudah, bukan? Silahkan dikerjakan. Kalau masih ada kesulitan, bisa tanya-tanya di komen ya. Uh, sekian, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.